Dalam Kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa setiap orang Israel yang berdosa haruslah membawa hewan bakaran sebagai korban penghapus dosa. Bahkan dalam Kitab Imamat 4 ayat 1 35 dijelaskan dengan sangat detil mengenai aturan korban persembahan yang harus dibawa oleh setiap orang sesuai dengan statusnya di dalam masyarakat. Misalnya dalam Imamat 4 ayat 3 dikatakan, Jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai korban menghapus dosa. Lalu di ayat 27 mengatakan, Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak berjelak. Sangat sulit dibayangkan bukan, jika saat ini aturan-aturan ini masih harus dijalankan? Kira-kira ada berapa banyak korban bakaran yang harus disediakan setiap harinya? Lalu, apakah hewan yang akan dikorbankan itu sudah pasti akan berkenan di hadapan Tuhan? Walaupun sulit dilakukan dan belum tentu berkenan kepada Tuhan, ternyata konsep membawa korban sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh manusia. Adapun tujuannya adalah agar dosa yang diperbuat dapat terhapus dan setiap amal ibadah yang sudah dilakukan dapat diterima oleh Allah. Benarkah demikian?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 Kau tidak berkenan Dari sini kita tahu bahwa Allah tidak lagi berkenan dengan korban bakaran dan korban penghapus dosa Seperti yang dilakukan orang-orang dalam perjanjian lama. Namun demikian, dosa manusia tetap tidak akan bisa terhapus tanpa adanya sesuatu untuk dikorbankan itulah sebabnya Tuhan sendiri yang berinisiatif menyediakan korban bakaran bagi penebusan dosa manusia sebuah korban yang sempurna kudus dan sekali untuk selama-lamanya yaitu Yesus Kristus lalu Kenapa harus Yesus Kristus? Pertama, karena Allah hanya menerima korban yang sempurna, sedangkan hewan tidak sempurna. Dalam Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Kedua, karena Yesus Kristus sendiri adalah korban yang dihendaki Allah. Dalam Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang ketiga, darah Yesus adalah darah yang mahal karena dalam hidupnya Yesus sama sekali tidak pernah melakukan dosa.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 Yang keempat, karena kematian Yesus hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 14 mengatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Inilah yang menjadi dasar jawaban, Mengapa pengikut Kristus tidak lagi mempersembahkan korban penghapus dosa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus sudah menjadi korban dengan cara mati untuk menebus dosamu. Maukah kamu percaya padanya?